Berikut ini adalah contoh skrip untuk membuat konten review. Halo teman-teman, selamat datang di channel review kami. Kali ini, kita akan membahas tentang produk yang sangat menarik, yaitu masukkan nama produk yang akan diulas. Sebelum kita mulai, pastikan untuk mengetahui segala hal yang perlu diketahui tentang produk ini, termasuk spesifikasi, kelebihan, dan kekurangannya. Pertama-tama, mari kita bahas tentang spesifikasi produk ini. Jelaskan spesifikasi dari produk tersebut, seperti ukuran, material, dan fitur-fitur lainnya. Selanjutnya, mari kita bahas tentang kelebihan dari produk ini. Jelaskan kelebihan dari produk tersebut, seperti kualitas, kenyamanan, dan keunggulan dibanding produk sejenis lainnya. Namun, seperti produk lainnya, produk ini juga memiliki beberapa kekurangan. Mari kita bahas tentang kekurangan dari produk ini. Jelaskan kekurangan dari produk tersebut, seperti harga, keawetan, dan lain-lain. Setelah kita mengetahui segala hal tentang produk ini, apakah produk ini layak untuk dibeli? Jawabannya tergantung pada kebutuhan dan preferensi Anda. Namun, berdasarkan ulasan kami, produk ini sangat layak untuk dipertimbangkan. Itulah review tentang produk, nama produk. Jangan lupa untuk terus mengikuti channel review kami untuk mendapatkan ulasan produk menarik dan bermanfaat lainnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa!